god's fries Padah la youn dia jatuh. Tempat yang kat rumah boleh masak sini kita hmm. ada unggas. Eh, <laughs> Jenggot. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <yap> <yap> ya, nial. Ya. Cepatlah dah. Okey, kita ada gini ni. Kita masak. <nampak>, ya. <tutup> tak dapatlah. Susah nak kecil. Okey, mari makan. Lemon, lemon kau sini kau tak bawah tu dekat sana balik Makarak men guys Apa ni? Kau tak habis bawa balik Acak aku aku yang aku Aku makan, -makan burger fries Bersidak dengar suara aku hmm. Ini kawal aku Ini dia dan kan naik Tidak uh, Duduk dengan kau terus jadi gini Nampak gelap Nampak dah buci mah Makan dulu guys Untuk makan Sedap Sedap Tentang-tentang aku tu tak ada saya okay. seperti duduk. Du. Duduk tangan ah. Aku tahu di sini. Hmm, dah. Dah. Apa? Hamnya. Hai, bosnya dah teh. Jadi tu orang ni hai. dan kerja. Aku pun terima kasih juga dan so, berpedas aku ni lain eh. aku punya bawah bawah meja ni. Di atas <tongan> aku kena bunuh tangki ni boleh bunuh tangki ni. Boleh guna macam bunuh tangki okay. Makan kusah, ingat. Akhirnya, saya nak kenang. Banyak. Makan ke kat rumah boleh, guys. Hai, hai, hai, Ini hai, hai, Ini hai, pedas Ini hai, pedas hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dia berdak. Mau wow, sampai ke lain siang pun. Orang tarik pergi dua tak apa pada pada bubur saya makan. aku pergi ikut semua. Tak tuan di Goa. Dah 11 minit lah Banyak lebih jauh tak edit lah Penat lah, apa makanan? Turut pun Ah tu lah, Ayah pun dah Jual bebek potong. Potong. Macam mana? Lemah, kau ni lembah. Kentang hmm? okay, okay, okay. uh. durian. Jalan jam kentang durian. Bagi aku duit untuk makan. Bagi apa? Juta boh makan. Bercakap. Baik. Boleh tak makan durian? Nah, Macam mahal. Durian sekarang mahal. Nelayan di kebun. Makan sepat guys. Sudah. Budak dah salah, orang tua dah Sama umur uh. uh. uh. uh. Eh, jangan main tahu umur uh. Diam-diam 30, 30 Tapi kita nampak macam 18 tahun Wah, hebatnya kamu Yakinnya kamu hmm. Black okay. Andu dia, andu New air, dia eh Pedas turut pedas yang dah muat Dia makan tak lep Hai, hai, hai, Aku akan off kan yeah. bye, Bye bye Bye bye hai,